30 September 1965. Saat tengah malam, para pasukan Cakrabirawa yang dikomandoi oleh Letkol Untung mulai bergerak untuk menculik para jenderal yang dianggap terlibat dalam Dewan Jenderal. Saat para jenderal diculik, para jenderal disekap di sebuah gubuk di daerah Lubang Buaya dan diinterogasi oleh para pasukan Cakrabirawa dan para anggota PKI. dan Lalu, para pasukan Cakrabirawa bergerak menculik Jenderal Nasution. Saat itu, Pak Nasution berhasil melarikan diri karena ajudan pribadinya mengaku sebagai Pak Nasution. Namun naasnya, ada Irma Nasution, putri dari Pak Nasution, tewas tertembak. Ada ini? Mana Aku ini yang punya Aku ini Masih Enam jenderal, satu perwira berhasil diculik di Jakarta dan di saat itu juga menewaskan seorang pengawal rumah DRJ Leimena, yaitu Ripka Karel Satsuit Tubun dan di Yogyakarta, dua orang perwira militer yaitu Brigjen Katamso Darmo Kusumo dan Letkol Sugiono berhasil diculik dan dibunuh di daerah Ketungan. Setelah kejadian malam yang kelam tersebut, para jenderal yang berhasil diculik semuanya tewas dan jenazahnya ditemukan di sebuah sumur di daerah Lubang Buaya oleh para tentara. Legjen Ahmad Yani Mayjen MT Haryono Mayjen R Suprapto Mayjen S Parman Brigjen D.I. Panjaitan Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo Lettu Pierre Andreas Tendean Brigka Karel Satzuit Tubun Brigjen Katamso Darmo Kusumo Let's call Sugiono Jejak darah pahlawan negeri, karya Fatihatul Ugul Suka Setiap jejak yang terus melangkah Setiap jejak yang terus berlari Butiran darah dan keringat membasahi Dimanakah para hati nurani Kekejaman yang selalu dilontarkan. Istirahat sejenak hanya angan. Demi negeri ia korbankan. Walau maut berjaga di depan. Jejak petilasan bumi pertiwi. Meruntuhkan benteng kaum PKI. rasa sakit yang tak tertandingi. Lumbu runcing yang selalu menemui Pengkhianatan datang tak terpikirkan Kekejaman yang selalu dilontarkan Tak ada kata takut di pikiran Kobaran semangat terus berkuat Setiap detik dan menit perjuangan setiap kucuran darah yang tak terhitungkan, ini sudah terbayarkan. Biarkan semua jadi sejarah kelam.